Di video kali ini, aku mau review produk baru nih dari Liska Beauty Liska Beauty mengeluarkan produk Body Lotion Whitening Fragrance yang terdiri dari dua varian yaitu Romantic dan Sun Glow kedua body lotion ini mengandung alpha arbutin niacinamide vitamin C dan E hydrolis collagen dan sea butter yang berguna untuk memberikan efek cerah seketika meratakan warna kulit menyamarkan noda sejak pemakaian pertama Mencerahkan secara permanen jika dipakai rutin, anti-aging, melembabkan, dan menghaluskan kulit Kemasan kedua body lotion ini terbuat dari botol plastik tebal Ada dua pengaman pada bagian pumpnya Yaitu pada bagian kepala Pump ada buka dan tutupnya yang bisa digeser-geser Dan pada bagian lehernya ada pengaman ini Sehingga isinya tidak akan keluar atau bocor Saat kita taruh di dalam tas Atau kita taruh dalam posisi tidur Body lotion romantis isinya berwarna putih. Teksturnya seperti krim, ringan, tidak lengket, tidak berminyak, dan cepat meresap. Harumnya seperti parfum mewah kelas dunia yang super lembut, menenangkan. Body lotion Sun Glow isinya berwarna oranye muda. Teksturnya seperti krim, ringan, tidak berminyak, tidak lengket, dan cepat meresap Harumnya seperti parfum mewah kelas dunia yang super lembut menenangkan Aku baru selesai mandi nih Aku mau pakai body lotion varian romantic dari Liska Beauty Pertama, buka pengaman pada bagian lehernya Lalu, putar kepala pang ke arah buka Lalu, tuangkan ke telapak tangan secukupnya Oleskan pada bagian tubuh yang diinginkan Aku mau tunjukin hasil tanganku setelah memakai body lotion Niska Yang kiri sudah memakai body lotion dan yang kanan belum Lebih cerah yang kiri kan? Untuk link pembelian aku taruh di deskripsi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini See you in my next video